Uh, Welcome to hello my hello. channel. Hello. I'm from Bali, guys. <laughs> so that's it. <laughs> sanggeng halo hari ini kita di pantai mana Pelangan. Pelangan guys kita datang ke Cik ombak pikir seperti apa sebuah tadi kita lewat dari sana tapi juga tapi di depan sana anak-anak lagi lihat nanti kita mau ke atas bukit kita mau ngecek dari sana mungkin bagus pihunya untuk uh, sunset tapi seperti yang kalian lihat matahari redup coy mudah-mudahan bentar lagi sunsetnya bagus bagaimana tanggapan anda ya. Oke okay, lah ini kita perjalanan mau ke Bukit yang tadi, main jauh juga sih, tapi ya, ayolah. hari ini berawan tadi kita dari dan pasar cerah ya panas sampai sini berawan kayaknya nggak jodoh kayaknya dia ini nggak jodoh hari ini datang ke sini udah datang jauh-jauh berawan lagi Cari rame guys rame. Rame orang. Kita turun ke bawah, kita cek ada apa di bawah. Tuh, ternyata ada semacam tempat upacara juga di sini, tempat sembahyangan. Wuh, di bawah tebing. Oh. Mereka lagi bikin lukisan, udah berapa lama bikin lukisan ini? Dari jam... Dari jam berapa? Dari jam... Tiga Jam tiga ya? 3. Jadi ini lukisannya, dia mengamati yang di ujung sana Waduh, <laughs> keren banget ya Mantap, keren keren <laughs> Tapi... Kayaknya hari ini sunsetnya kurang iya. mendukung ya Tadi tapi pas siang itu bagus banget sih. Iya, aku dari Denpasar tadi siang tadi bagus Udahnya oh, iya. oh. bagus ini sampai ke sana Iya <laughs> ya mungkin agak sorean ya. udah agak bagus enggak. berenang langsung <laughs> <laughs> ya. rame juga ya oke okay, lah makasih ya,